Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mampir ke channel saya Saya ucapkan selamat datang Sobat-sobat semua Semoga yang nonton Youtube saya Saya doakan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan Ditambahkan rezeki Dilancarkan dalam segala urusan Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa Allahumma salli ala Muhammad Ya Rabbi salli alaihi wa salim Allahumma salli ala sadina Muhammad wa ala Muhammad Ik, saya akan review mobil Dhasu Sigra tahun 2017 Bertransmisi otomatik Sobat-sobat semua, pajaknya masih panjang Bulan 9 September 2022 Atas nama perorangan untuk alamat SNK Daerah kota Tangerang Selatan Berplat genap warna putih Mobilnya bagus, insya Allah terjamin tidak bekas nabrak, tidak bekas banjir. Baik, kita akan review untuk lampunya. Masih sangat bersih, lampu headlamp, list chrome masih tampak utuh, ditambah dengan logo, granya masih utuh. Bumper depannya pun kita cek, gap-gapnya semua rata. Untuk frame fog lamp, garnish chrome, bumpernya masih utuh, tidak ada yang lecet. Masih original bawaan dari pabrik spion Sudah sewarna dengan bodi Dilengkapi dengan sen. Untuk fender depan masih bagus Walaupun sudah dicat Tapi rapi Untuk ban Dengan profil ban 175 65 ring 14 Untuk tebalan ban sekitar 70% Masih sangat layak pakai Untuk di pintu Model tarik suara dengan bodi Tidak ada yang lecet Ayo kita beralih ke door trim. Door trimnya masih bagus, hard plastik, cup holder, door pocket, speaker, power window di keempat sisi, power window otos del door room, pengaturan electric mirror di sini. Untuk di list-list sealer pintu kita cek juga. Masih utuh, tidak ada yang pecah ataupun ada yang sambungan. Di gap pilar A Kemudi kita cek juga nah, masih bagus ya sobat-sobat semua untuk pintu masih seirama dengan pintu depan handle tarik door trim yang sebelah kanan seirama dengan trim depan ke folder ukuran window di laci terbuka speaker dan di sealer-sealernya pun masih tampak utuh dan rata tidak ada yang mengindikasikan mobilnya bekas kena atau bekas tabrakan. Di sini di pilar A, pintu belakang, sebelah kanan kita cek juga semuanya masih tampak rapi, rata, tidak ada yang keriting sekalipun. Siler-silernya maupun gap presan dari pabriknya masih utuh. Untuk fender belakang, damper, aman utuh, disback door sewarna dengan bodi, logo Dehatsu, wiper belakang tersedia, spoiler, logo dehasu sigra dan tersedia sensor parkir di dua titik. Untuk di bagasi, saya pastikan masih utuh, tidak ada bekas eksiden atau laka. Di Pilar bagasi belakang Sealer-sealernya masih tapak utuh Tidak ada yang cacat ataupun putus sambungan Semuanya masih original dari bawaan pabrik Untuk di pilar bagian belakang pun Masih sangat bagus Baik kita buka di bagasi masih utuh ya Tidak ada masalah Semuanya masih rapi untuk lampu belakang masih utuh tidak ada yang rengat ataupun pecah Reflektor belakang utuh di dua baris saya pastikan mobilnya bagus untuk fender belakang utuh tidak belang masih bagus ban yang sebelah kiri belakang cukup tebal juga 70% dengan profil ban 175 per 65 R14 Pintu belakang pun, sebelah kiri kita cek sealer-sealernya masih utuh. Dan door trimnya pun masih sangat bagus. Klar power window, handle door yang sudah chrome. Cup holder, penyimpanan laci terbuka, speaker. Dan ada seat step juga di sebelah kiri kanan. Baik, untuk pilarnya kita cek juga. Masih sangat bagus Pilar pintu ini masih original Tidak ada bekas eksiden Pintu sebelah kiri Paling depan sealer pun masih aman Tidak ada yang karatan ataupun putus dari sambungan Di door trim sebelah kiri pun masih bagus sama cup holder, door pocket, speaker saklar power window. Sepion berwarna dengan bodi dilengkapi dengan lampu sen. Fender sebelah kiri depan aman masih ori. Baik, kita beralih ke mesin. Ruang mesin kita akan cek, kap mesinnya kita cek juga sealer-sealernya masih utuh, tidak ada bekas sambungan tidak bekas pecah atau tidak bekas eksiden di apron depan masih aman tidak ada bekas eksiden, masih asli ori bawaan dari pabrik kap mesin dilengkapi dengan peredam untuk mesinnya pun saya pastikan tidak ada yang kebocoran, tidak ada kebocoran ataupun rembes. Mesin metiknya masih sangat enak. Kek-kaki pun masih sangat bagus. Nomor mesin di sini. Untuk mesin 1200 menggunakan mesin bertipe 3NR FE2HC Dual VVTi, 4 silinder, 16 katup mesin ini mampu mengeluarkan tenaga maksimal hingga 88 PS setiap putaran 6000 RPM dan mampu mencapai torsi maksimal hingga 108 KGM pada putaran 4200 RPM dan sebaliknya mobil ini konsumsi BBB-nya sangat irit satu liter perbandingannya bisa mencapai jarak tempuh 15 sampai 19 km dimensi mobil DH sigra 2017 untuk panjangnya 4070 mm, lebarnya 1655 mm dan tingginya 1600 mm. Jarak sumbu roda 2,55 mm. Untuk kursi sudah diretrim, sarung jok tapi tidak permanen. Ini bisa dilepas atau diganti. Kilometernya baru 46.000. Kita cek, kelistrikan di MID masih sangat normal. Ini nyala semua, menandakan kelistrikannya tidak ada masalah. Oke, baik, setir-setirnya pun masih sangat tebal, masih kenceng, tidak ada yang kendor ataupun grepes. Saklar lampu dan terintegrasi dengan lampu sen. Kita start up di dashboardnya pun masih utuh, bersih, dipadu dengan tutan. Color utuh tidak ada masalah. Untuk AC, saya pastikan dingin tidak ada masalah juga. Sun visor di kanan dan kiri sudah tersedia vanity mirror. Lampu dalam Model fix biasa Lampu tengah hidup Hand rest Untuk di tengah bagian depan Maticnya aman Tidak ada masalah Responsif Tidak bekas banjir Ataupun turun mesin Serta tidak bekas banjir Oke kita ke bagian tengah di bagian tengah saya pastikan rapi bersih tidak jorok dan plafonnya pun masih sangat bersih air circulation tersedia di tengah dan pengaturannya ada di sini untuk mobil ini saya jual di 110 juta saja Sigira Air tahun 2017 Bertransmisi otomatik Harga 110 juta Saya pastikan tidak terlalu mahal Pajaknya di bulan 9 Untuk alamat SNK Daerah Tangerang Dan untuk nilai pajak sekalipun Masih sangat murah Pajaknya 19 per tahun Oke baik Berikut yang tadi telah saya sampaikan Semoga bisa menjadi bahan Pertimbangan rekomendasi buat Para pemirsa, sobat-sobat yang menonton video saya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau penyampaian serta tampilan yang mungkin kurang berkenan. Seakhir ya, wabil taufiq wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Ruasa mobil bekas.